ya selamat berjumpa dalam webinar serial untuk komunitas diabetes. kita sudah beberapa kali webinar ya, yang pasti dengan ibu dokter Mira mengenai diet keto atau KFLS ya bukan keto radikal yang tidak makan sayur dan bumbu tapi masih makan sayur dan bumbu lalu kita webinar dengan Pak Yohanes Sunardi mengenai nutrisi untuk diabetes yang lebih longgar lagi ya. Lalu kita juga webinar dengan uh, Pak Michael Sungyardi mengenai meretas keunikan diri untuk bisa sehat tanpa obat. Nah, di sini ada dasar uh, teorinya atau dasar keunikannya di mana pola menu setiap orang itu bertergantung kondisi saat itu. Karena keunikan yang diletas waktu itu menggunakan QRMA, dan itu bisa berubah dua minggu sekali. Sehingga memang idealnya punya alat sendiri, yang juga nggak mahal-mahal banget, hanya sekitar 2 juta, setengah juta. Lalu misalnya minggu ini kita kekurangan vitamin B, berarti kita asupannya cari vitamin B. Tapi memang itu jadi kayak ribet banget kalau nggak punya alatnya ya lalu kalau saya memang memperkenalkan adalah genomic diet diet berdasarkan DNA dimana DNA tidak berubah seumur hidup yang biasanya diet DNA itu lebih longgar daripada KFLS atau yang lain ya mungkin mirip dengan yang Pak Yohanes Sunarji ajarkan atau yang sebentar nanti juga Pak Wawuruntu akan ajarkan. Oh iya, Pak Wawuruntu juga sudah mengisi satu sesi untuk komunitas diabetes. Ya. Kalau kanker, sudah berkali-kali. Nah, Pak Wawuruntu di sesi pertama itu meyakinkan diabetes bisa sembuh. Karena beliau sekitar 25-an tahun yang lalu diabetes. Ayahnya diabetes, ibunya diabetes, kakaknya diabetes, adiknya diabetes. Dan dia diet radikal, makan daging, pemakan protein gulanya turun sembuh dua tahun tapi tidak kena bonus kanker dan autoimun jadi diet radikal mungkin Pak Wawruntut ceritanya bisa untuk pelajaran kita ya Loh, kalau orang itu diet radikal sembuh itu mudah-mudahan dua tahun tidak kanker seperti Pak Wawruntut kalau Pak Wawruntut kanker dan autoimun ya kalau dokter Mira sudah empat tahun tapi saya yakin dia tidak kena kanker ya tidak akan kena kanker Kenapa karena dia makan sayur dan bumbu jadi sebenarnya dua hal penting ya bumbu itu antioksidan sayur itu vitamin fitokomia antioksidan serat juga apalagi kalau sudah punya riwayat kanker pernah kanker sembuh kankernya diabetes diet keto udah beberapa orang japri saya. Pak, saya ikut dietnya kelompok itu dan saya kankernya kambuh lagi. Udah 4-5 orang yang WA saya dari komunitas anti diabetes yang melarang makan sayur. Jadi, teman-teman, ini ceritanya istilahnya mulai merebak. Ya. Hati-hati dengan diet radikal. Besan saya masuk rumah sakit. Jadi, karena diet radikal, nggak makan sayur nggak makan bumbu karena itu hati-hati dengan diet. Sembuh itu jangan demi gulanya sembuh kalau ginjalnya sakit. Demi gulanya sembuh, kankernya kambuh. Demi gulanya sembuh, enggak bisa BAB, kanker usus. Ada jadi memang macam-macam ya. -macam. Nanti biar Pak itu akan mengajarkan. Kalau buat itu buat orang diabet, protein apa yang aman dan karbohidrat apa yang aman. Nah, sekarang saya akan mendahuluinya dengan kisah saya dulu ya. Saya 2009 diabetes dengan HbA1c 11,5, gula 400-an, mata sudah sering kabur-kabur, ya kalau siang ngantuknya luar biasa, gigi mulai copot, dan seterusnya. Nah Waktu itu saya mengambil keputusan untuk lepas tidak bisa tidak obat, tidak insulin, seperti ibu saya yang umur 35 tahun sudah suntik insulin, sudah suntik obat. Waktu itu saya belum kenal olah nafas, jadi nggak pakai olah nafas. Dan saya lepas obat, tidak obat, tidak insul itu setahun. Karena memang waktu itu saya dibimbing sama dokter Tan Sutien, dan juga dokter Elizabeth Subrata, yang baru saja ngisi webinar kita dengan tema rahasia umur panjang. Jadi saya dulu bersumber pada tiga dokter. Tan Sutien, Elisabeth Subrata, sama Ibu Teresia Pohe. Tapi yang paling utama, Tansudien sama Elizabeth Subrata. Ya. Mereka dulunya dokter dan sangat hati-hati dalam menangani pasien. Slogan dokter Tansudien juga sehat tanpa obat itu saya ambil dari slogan beliau, gitu ya. Aku memilih sehat dan sembuh. Beliau nggak tulis resep, tapi ngatur pola makan. Nah. Karena masih makan sayur, masih makan bumbu, bahkan masih makan buah tertentu seperti kiwi, apel, salak, jambu kristal, pisang tepok, maka gulanya tidak meluncur gratis. Tapi aman, tidak merusak organ yang lain. Bahkan waktu itu saya targetnya lepas obat sama insulin itu selama waktu satu tahun. Nggak usah buru-buru. Kenapa? Hidup ini lama kok. Kita juga sudah menjalani diabetes bertahun-tahun. Tidak buru-buru tapi jangan ditunda. Jadi prinsipnya begini, selama kita makannya tidak ngawur, ya. Yang penting nggak makan yang namanya nasi putih. Kalau nasi merah ya lima sendok. Seger malah nggak usah, gitu ya. Nggak makan singkong, nggak makan roti, nggak makan bakmi, nggak makan kue tart, nggak makan kue-kue kering, nggak makan biskuit. Itu gula itu misalnya dulu minum obat masih sekitar 200, 150. Begitu dibuang yang itu aja, paling enggak selalu di bawah 150. Kita mulai ketatin lagi, enggak makan pisang raja, pisang kuning ya, pisang kepok masih. Kita enggak makan mangga, rambutan, leci, kelengkeng, cempedak, nangka, nenas. Udah, gulanya udah mulai bisa 120, 150. Kita mulai intermittent fasting, jam 6 sore, makan terakhir. Gulanya udah di bawah 120. Nah, saatnya lepas obat dikit-dikit. Ya, teman-teman, lepas obat dikit-dikit. Saya dulu obatnya 4 macam. Glimeperit, Janupet, maaf, 3 macam. Glimeperit, Janupet, sama glukopak. Ini 1000 mg, 50 mg, 2 mg. 4 miligram glimeperidnya. Tapi glukopaknya itu pagi dan sore. Jadi sehari saya minum 4 butir. Pagi glukopak dan glimeperid, malam glukopak dan janupia. Mg, 50 mg, 1.000, 4 miligram, 50 miligram, 1.000 miligram lagi. Jadi ketika kita makan, kita ketatin, ya sayur tetap, bumbu tetap. Itu dua hal yang saya selalu tekankan supaya tidak malnutrisi, nggak kanker nggak kambuh, nggak kena ginjal ya. Masing-masing obat ini saya pecah dua. Jadi ini kan 1000 mg kan ada tuh ke apotek ya beli alat buat pecah obat gitu ya. Jadi dua. Jadi ini yang 1000 jadi dua, yang 4 mg jadi dua. Jadi sing katakanlah saya minumnya delapan butir. Nah ini ngelepasnya pelan-pelan. Kenapa? Obat itu ndak bikin sakit ginjal. Pertanyaannya saya. Ibu saya minum obat lebih daripada empat. Ya. Pagi bisa delapan, siangnya itu sampai umur 86 dipanggil Tuhan ndak cuci darah. Karena minum obatnya rutin, konsisten, suntik insulin tiap hari, tiga sehari tiga kali, makannya jamnya, jumlahnya, jenisnya, maka ndak cuci darah sampai umur 86 tahun. Yang bikin cuci darah bukan obatnya sebenarnya, gula yang fluktuatif. Kadang 100, kadang 200, kadang 300, kadang di bawah 100, waduh, itu ginjalnya kacau kerjanya. Organ tubuhnya kacau. Jadi supaya gulanya stabil, kalau tadi saya bilang minum obatnya gula empat macam, pecah 2 jadi 8, nanti kurangin satu Jadi paginya misalnya glukopaknya biasanya 1000 miligram ya separuhnya aja dah gitu ya yang yang yang yang dipotong separuh separuh ini yang mahal aja dulu klipiparin murah ya belakangan lah gitu ya glukopak kan mahal glukopak itu isinya metformin kalau kita beli metformin yang generik murah banget tapi glukopak ini kayak ester ester sih ada time release-nya gitu ya jadi pagi 500. oh masih bisa nih di bawah seratus dua puluh malamnya kurangi tinggal 500 ratus, jadi kita pelan pelan nih ini bisa sebulan sekali nggak masalah, nggak usah buru buru sekali lagi hidup ini nggak usah buru buru, tapi jangan ditunda. supaya kita itu nggak ngeden, nggak ngeden orang jawa bilang itu ngeden ngoyo gitu ya, tiap hari ngetesin gula ya nggak apa apa ya, tapi nggak perlu sampai pagi dites, siang dites, habis makan dites, sebelum pola nafas dites, habis pola nafas dites lagi, itu maniak banget menurut saya, stres anda malah jadi, anda stres gulanya nggak turun turun. Ya, ngetas itu sehari sekali cukup jam 9 pagi gitu ya, sebelum sarapan. Kalau sarapan jam 7, ya setengah 7. dicatat aja tiap asal tiap hari aja terus istilah gitu ya. Jadi kita mulai rubah pola hidup dulu. Pola makan, makannya yang sehat yang yang yang dibuang itu yang dipantang yang yang yang betul-betul istilahnya itu murni karbo. Masih goreng kerupuk, bakmi, roti itu sampai enggak buah, itu dibuangin dulu dengan yang lainnya masih sama. Obatnya masih sama. Lihat kondisinya. Oh. Masih gulanya, katakanlah udah masih paling nggak di bawah 10 atau di bawah 150. Sekarang ada tambah olah nafas, tapi nggak usah sebelum olah nafas dites, habis olah nafas dites, karena olah nafas nggak berhubungan langsung sama gula. Itu ceritanya panjang bagaimana pankreas sembuh, ya bagaimana pankreas sembuh itu ceritanya panjang gitu ya nggak berhubungan langsung kalau pH dengan dengan olah nafas itu berhubungan langsung saturasi berhubungan langsung sambil olah nafas cek oximeter gitu ya tapi dalam studi-studi mengenai olah nafas enggak ada juga yang di rumah sakit orang olah nafas dipantau gula darahnya gitu enggak ada ya tapi dipantau PH nya ada pantau saturasinya ada pantau denyut jantung ada pantau hemoglobin ada pantau interleukin. Ya, itu adalah sel protein untuk menekan inflamasi, ada. Jadi, untuk gula itu fluktuatif dan faktornya banyak banget. Makanya cukup satu hari sekali. nah Kembali kepada Lepas Sobat. Waktu saya dulu gula HbA1c11.5, 400-an, sudah buang makan-makan yang tadi itu, namanya nasi, bak, sing pangkubi kue, Ya gula masih tinggi berat badan saya tuh 76 kilo jadi agak stres juga udah dietnya lapar Iya gula kagak turun gitu ya tapi saya dihibur sama dokter dan teman-teman Pak Jarod nggak usah stres Pak Bapak kan udah timbun bertahun-tahun itu stoknya masih banyak <laughs> jadi langkah pertama itu turun berat badan ke ideal kalau misalnya saya idealnya di 6162 lulus 76 berarti saya kelebihan 15 kilo tapi 15 kilo ini enggak boleh diperes dalam satu bulan gitu ya, 6 bulan. Jadi memang untuk lepas obat diabetes itu jangan buru-buru, tapi enggak usah di tapi jangan ditunda. Ya. Berat badan turun. Karena kalau berat badan belum turun, lemaknya masih banyak, gulanya masih banyak, pabrik stoknya masih banyak sampai berat badan kita ideal. Nah, singkat cerita, waktu itu saya 68 bulan itu berat badan ideal. Nah, tapi dari 76 kilo menjadi 62 kilo Turunnya kan 13-14 kilo, apa yang terjadi? Kayak balon kempes, tahu balon kempes. <laughs> balon kempes itu ya kulitnya keriput, waktu dulunya 76 kilo, tiba-tiba jadi 62-63. Itu enggak enak banget. Kenapa enak banget ketika turun gratis, baru enggak gratis selesai itu, satu bulan, satu dua kilo. Loh. Itu aja kemana pergi, orang ber, orang menyapa. Nyapanya gimana? Pak Jelot apa ya? Pak Jelot apa ya? Bapak sakit ya. <laughs> Jadi begitu kita turun berat badan 10 kilo, padahal tuh saya tiap bulan cuma 2 kilo turunnya, nggak kayak orang lain yang sampai ada lima kilo turun sepuluh kilo. Makanya kalau anda turunnya gratis, kalau kecepatan juga jangan ya. Beberapa orang nggak kuat, dan mati ambruk gitu ya. Jangan khawatir juga ya, jangan sedih juga kalau kemana pergi ditanya. Sakit ya, sakit ya. <laughs> Ingat balon kempes. <laughs> Lalu gimana? Ya butuh waktu ini buka buka saya ini kan sekarang gua udah gak kayak ya ngaku-ngaku sendiri. <laughs> ya paling enggak ya sekarang lebih glowy, lebih kenceng. Kenapa? Ya setelah kempes itu terus kulitnya kenceng lagi itu butuh waktu dulu ya gelior-gelior kayak keriput-keriput gitu, gak enak banget kulitnya pun juga tangan ini kayak keriput. Gimana sih balon kempes gitu kan? Maka. Butuh vitamin E, makan kacang-kacangan. Jadi, bener, bener jangan anti, jangan anti karbo 100% Tubuh kita juga butuh karbo. Nanti, Pak Maulundu biar jelasin ya, karbohidrat untuk orang diabetes. Sampai nanti, kulit kita kenceng lagi. Jadi, memang kalau enam bulan pertama, setahun pertama, kita bergerak turun, lalu kemana pergi? sakit ya, itu enak banget. Kalau sekarang ih, langsing, ya gitu dong. ya kan? <laughs> Kalau kita dibilang langsing kita seneng. <laughs> ih bisa slim gitu sih. Dari dulu badan begini aja. Gimana caranya? Waduh, enak tuh. Olah napas gitu ya kan. Kalau kita dibilang slim gitu, enak seneng kita dibilang slim. Dulu dibilang sakit apa gitu? <laughs> Kenapa? Ih, karena kurus banget. Duh, dibilang kurus tuh nggak enak. Tapi kalau dibilang, kalau ibu dibilang kurus gak enak kan? Ibu dibilang ibu slim karena lo, langsung mukanya giclung, giclung, giclung, giclung, gitu ya. Tapi dulu, Bu. Memang balon kempes itu enggak bisa dihindari. Fenomena balon kempes ya. Itu itu udah teguhkan kuatkan hatimu pokoknya yakin aja udah. Memang langkah pertama adalah turunkan berat badan. Nah, singkat cerita, ketika saya bisa turun berat badan, lalu bisa mengendalikan pola makan, itu satu tahun ya. Enggak minum obat. 2010 berarti. ya Nah, singkat cerita, setahun, dua, tahun, tiga, tahun, empat, tahun, lima, enam, tahun, tujuh, tahun. Wah, berarti sembuh nih, gitu ya kan, tujuh tahun, gitu ya. Waktu anak saya kuliah di Australia, saya sering ke Australia juga, dan Australia itu menurut saya memang negara yang buahnya itu ah, ciamik benar, gitu ya. Nah, saya makan buahnya itu agak kebablesan. Nah, singkat cerita juga makannya juga mulai agak ngawur juga dalam karbohidratnya nggak cerita, saya nggak sadar melahir waktu itu, tapi gigi mulai copot sama masih pikir ya mungkin faktor usia kali itu pas mau ngambil asuransi tes gula ditolak HBA satunya sembilan setengah, nah maka 2017 saya minum obat lagi, dan waktu itu saya sudah sebenarnya udah udah gini. Ya minum obat juga nggak apa-apalah. Ibu saya juga minum obat, nggak cuci kung, gak cuci darah. Yang penting gulanya stabil gitu ya kan. Yang penting gulanya stabil lah. apa-apalah obat sekarang itu hebat hebat, canggih canggih, enggak rusak ginjal. Yang penting gulanya stabil gitu ya. Jadi saya minum obat terus. Pak, Pak Jarod maaf, Pak Freddy sudah masuk Pak. Oke, okay. sekarang itu saya selesaikan ceritanya ya. Nah singkat cerita, lalu saya ketemu dengan teman-teman komunitas yang sama-sama semangat mau lepas obat ditambah dengan ilmu olah nafas kalau saya belajar Wim Hof belajar John Kabat Sin dan segala macam singkat cerita ya setahun kemudian lagi saya bisa lepas obat karena dulu saya pernah lepas obat maka saya tinggal kembali pola hidup sehat yang dulu pernah saya lakukan dengan tidak terlalu radikal ya tetap sayur tetap bumbu tetap buah-buah tertentu tapi karena saya punya ilmu yang baru yang dulu 2009 belum gitu ya sejak 2009 saya udah bikin Kevin saya minum kefir karena saya butuh Hb-nya saya butuh proteinnya saya butuh probiotiknya uh, tapi 2019 waktu saya mau lepas obat saya dapat tambahan Juice Pro ya gimana buah-buah yang gulanya tinggi saya fermentasi sehingga saya dapat vitaminnya dapat enzimnya tapi gulanya sudah dihabiskan oleh mikroba tinggal, tinggal saya tinggal minum vitamin dan enzimnya dan itu membuat saya lebih cepat lagi untuk lepas obatnya tanpa mengalami dampak-dampak sampingan ya itu dari saya nah sekarang pak Waweruntu sudah hadir biar sebentar saya set ke kohos dulu ya kalau enggak, nanti enggak bisa ya bisa bersuara <laughs> ya selamat datang pak Babaruntu sebentar ya pak ya saya set dulu tadi saya selingi ngisi dengan cerita bagaimana saya bisa lepas obat paling bawah eh tunggu tunggu atau pakai F depannya sebentar ya oh ya depannya F tunggu jadi di W tadi F, F, F, F, F. ya Iya, selamat malam Pak Baworuntu. Selamat malam Pak Jarot ya. Selamat malam untuk rekan-rekan yang ada di Zoom malam hari ini. Ini di Manado pak ya? Iya di Manado ini Pak Jarot Waktu yang lalu Bapak cerita mengenai proyek atau program uh, membina pasien seribu pasien. Diabet di Sulawesi Utara ya, Pak ya. Belum sampai belum sampai, Pak. Baru kira-kira 200-an. Oh, wah, itu kan juga udah banyak sekali untuk diintervensi tanpa obat. Iya. Wah, mantap sekali. Oke. Okay. Pak beruntung kita sudah sesi pertama waktu itu Diabet bisa sembuh dan malam hari ini protein dan karbohidrat untuk orang diabet. Ini sudah ditunggu-tunggu, Pak, oleh teman-teman yang yang Rindu lepas obat, sehat tanpa obat nih. Dan Pak Mawruntu adalah seorang penyintas diabetes juga. Silakan Pak Pemberontak, langsung saya serahkan saja sepenuhnya waktunya untuk Bapak. Baik, iya, saya mau share screen dulu. enggak, silahkan. Baik, uh, sudah. Apakah share screennya sudah tampil di gadget masing-masing Bapak Ibu Iya jelas Pak baik jenis karbohidrat yang benar memperkuat kesehatan kita karena karbohidrat adalah sumber kalori utama tubuh jadi ini kita harus pahami ya sebagaimana mesin mobil bensin bahan bakar utamanya adalah bensin jangan isi minyak tanah atau jangan isi solar demikian juga kalau mobil solar jangan isi bensin nggak ada orang terlalu gila mobil solar diisi bensin dan mobil bensin diisi solar atau minyak tanah kita tahu itu tapi sekarang banyak orang gila gitu loh tubuhnya itu seperti mobil yang membawa ke destinasi ke tujuannya. dan Tuhan menciptakan di alam sumber energi terbesar adalah karbohidrat ini harus diperhatikan benar-benar. Jangan kita ubah desain ilahi. We cannot improve God. Manusia diizinkan untuk rekayasa teknologi. Tapi manusia tidak bisa mengubah Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Juga kepada mereka yang menganjurkan diet dayat yang menentang konsep alami Tuhan. Dan ada banyak bukti ilmiahnya. Jadi di biji-bijian, di, biji di buah-buahan itu, itu sumber karbohidrat terbesar. Di polong-polongan itu karbohidrat terbesar. Dan mesin mobil kita sumber energi terbesar karbohidrat. Jadi begini Tuhan bikin. Gelombang fotoelektrik, gelombang elektromagnetik foton itu datang dari matahari menghujam bumi Nah, energi ini tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Itu hukum kekekalan energi. Semua anak yang pernah rasa bangku sekolah dari SMP tahu hukum kekekalan energi, hukum termodinamika yang pertama. Sayangnya, banyak akli gizi mengkhianati intelektualnya setelah sarjana gitu, kemudian bikin ilmu gizi aneh-aneh gitu. Keto diet lah, dan sebagainya lah. Disuruh makan uh, lemak untuk menghasilkan keton. Apa memang Tuhan mendesain alam ini? Lemak yang utama. Mari kita lihat. Setelah sinar matahari ini tiba di daun hijau, hijau daun klorofil itu ada di stroma pada tumbuhan. Nah, klorofil ini waktu kena sinar matahari, foton itu partikel energi. Energi ini mengeksitasi elektron. Elektron terlepas, elektron ini punya bahan energi luar biasa, dia buat rantai kimia. Maka dia memasak air H2O ditambah CO2, nafas yang kita buang itu jadi karbohidrat. Karbohidrat kemudian ditambah dengan apa namanya nitrogen dan fosfor itu menjadi protein. Karbohidrat kemudian digandakan rantainya dan dibuat lebih panjang dan bercabang menjadi lemak. Jadi Tuhan menciptakan dari energi matahari adalah karbohidrat. Dan Tuhan suruh manusia sejak di Eden makan karbohidrat, sumber energinya. Karena itu saya mati-matian bertahan pada filosofi ini, tapi dibuktikan dengan begitu banyak riset ilmiah. Oke, mari kita lanjutkan. Ada tiga jenis karbohidrat, tiga jenis utama. Ada pati, starch, ada gula, sugar, dan serat pangan, fiber. Nah, inilah yang sering tidak dipahami dan orang kemudian mengkhianati karbohidrat dan diet mulai katakan no carb, no carb, no carb. Kalau saya mau tanya, You dibuat di bengkel mana? Honda dibuat di bengkel Honda. Toyota dibuat di bengkel Toyota. Manusia bengkelnya di mana? Yang buat Tuhan manusia. Bukan yang dibuat aneh di, dari planet Antabranta. Nah si pembuat sudah kasih itu. Kalau mobil Toyota bensin minumnya bensin. Toyota solar minumnya solar. gitu. Oke, mari kita lanjut. Satpati, kita nggak akan bahas lebih banyak. Karbohidrat teorinya satpati dulu. Satpati ada sayuran berpati seperti kentang, labu, keladi, talas bogor, singkong, ya. Baru ada polongan seperti kacang merah, kacang ijo, kedelai, lentil, atsuki bin, pinto bin, dan sebagainya. Kidney bin. Baru ada serealia yaitu beras, jagung, terigu, gandum, oat, jali-jali, barley, jagung, dan sebagainya. Ya. Baru ada sayuran berumbi berpati itu ya seperti sagu itu berpati. Nah, baru ada yang namanya apa namanya sayuran yang tidak berpati. Nah, itu tidak digolongkan ke dalam karbohidrat atau satpati. Nah, mari kita lihat. Seseorang dengan diabetes mellitus perlu mengetahui indeks glikemik dari setiap makanan yang dikonsumsi untuk mengontrol gula darah. Mengetahui jenis karbohidrat dan indeks glikemik pada makanan, maka dapat diprediksi seberapa besar peningkatan kadar gula darah setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi bukan karbohidrat yang salah. Tapi kita yang tidak mengerti, ada beberapa karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, ada indeks glikemik rendah. Sehingga seberapa cepat itu menaikkan kadar gula darah dan membuat respons insulin spandrial itu yang melelahkan pankreas kita. Kalau kita bisa mengendalikan itu, tidak ada masalah dengan karbohidrat. Oke, mari kita lanjut. Indeks glikemik Klasifikasi karbohidrat berdasarkan kapasitasnya untuk meningkatkan glukosa darah telah didasarkan pada penelitian 25 tahun. Ini adalah alat yang berguna untuk menjelaskan efek makanan karbohidrat pada metabolisme gula atau glukosa dan lemak. Indeks likemik dan pengaruh pada gula darah. Makanan rendah indeks likemik di bawah 55. Makanan sedang di, bawah, di atas 55, 56-69. Makanan indeks likemik tinggi di atas 70. Nah, orang yang sudah diabet harus makan indeks kimia rendah, harus pilih dari lima-lima ke bawah. Kalau masih mau makan di atas itu, kemudian gula darahnya tidak terkendali, jangan salahkan karbohidrat, salahkan selera Anda, salahkan cara diet Anda. Jadi jangan ubah itu. Kemudian, oh karbohidrat jahat, yang jahat Tuhan. Sebab ia yang menciptakan karbohidrat sebagai sumber energi terbesar. Baik makanan untuk manusia maupun makanan untuk hewan yang mengkonsumsi karbohidrat. Oke, kita lanjutkan. Beberapa bukti ilmiah menunjukkan bahwa individu yang mengikuti diet karbohidrat kompleks indeks glikemik rendah selama bertahun-tahun memiliki risiko jauh lebih rendah untuk mengembangkan obesitas Diabetes tipe 2 dan penyakit jantung koroner. Ini rentetannya. Jadi mulai dengan kelebihan berat badan. Banyak diabetes tipe 2 mulai dengan kelebihan berat badan. Saya karena sudah bawa kecenderungan dari ayah saya, waktu berat badan saya naik di atas 75, ya itulah saya mulai mengembangkan diabetes. Wong Minuman saya tiap makan, makan nasi putih sampai 4 piring. Kalau pagi bangun tidur, sudah kopi. Satu muk kasih gula makan siang tuh es teh manis gitu minum soft drink perokok penikmat alkohol gimana nggak diabet masih muda hobi belajar kutu buku olahraga mulai ditinggalkan setelah sma begitu belajar sampai malam jam 10 masih belajar kuliah dua fakultas fakultas biologi dan fakultas hukum Gila, saya 46 SKS. Tuh, orang gila memang belajar, belajar sampai jam satu malam nongkrong makan roti bakar. Wah, pisang goreng! gimana dari muda kaki saya nggak meleleh? Beberapa laporan epidemiologi menunjukkan bahwa diet glycemic index rendah dikaitkan dengan triglycerida serum yang lebih rendah dan kolesterol HDL yang lebih tinggi jadi dampak karbohidrat ini bukan cuma pada diabetes tapi berdampak pada serum triglyceride dan HDL high density lipoprotein karena itu saya selalu katakan jika orang menjadi gemuk maka apa namanya asam lemak bebas meningkat kemudian metabolisme hati mulai terbeban kemudian mulai muncul resistensi insulin baru nanti berkembang jadi diabetes tipe 2 seperti yang dipostulasikan oleh Gerard Riven sebagai bapak dari metabolic syndrome ya Profesor Gerard Riven nah jadi masalah diabetes bukan hanya masalah gula Masalah bagaimana orang mengkonsumsi karbohidrat dan lemak yang tinggi, khususnya lemak jenuh. Sehingga pada saat ah, dia gunakan karbohidrat dengan indeks likemik rendah, kemudian lemak jenuh masuk melalui daging, melalui goreng-gorengan, udah makan-makan kerupuk, dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa diabetes itu jadi seperti hantu di Indonesia. Fenomena gunung es, gitu loh. Yang kemarin saya tunjukkan data-datanya dari riset kesehatan dasar lebih dari 50 toleransi glukosa darah sudah terganggu. Jadi Indonesia dari sekarang 30 tahun lagi mungkin satu dari dua penduduk di kota besar akan menderita diabetes. Nah diet glycemic index rendah terbukti memiliki efek signifikan pada penurunan kolesterol total. Dan kolesterol LDL dalam rentang waktu yang singkat, 5-12 minggu. Jadi, kalau orang walaupun udah nggak makan daging, sudah juga lemak jenuh dibatasi, tapi dia gemuk, kemudian LDL-nya tinggi, HDL rendah, itu berarti penikmat nasi putih, roti, dan kue. Orang bingung waktu saya bilang lepas semua ini. Ini kan Pak bukan minyak lah sakare PDW. Karena udah masuk di benak kita. Bahwa diabetes itu gula. Orang terlalu banyak makan gula. Ini, ini dia. Beban glikemik. Beban glikemik lebih menitik beratkan pada seberapa besar karbohidrat yang diserapkan tubuh dari makanan. Semakin banyak porsi makanan berkarbohidrat yang Anda makan, maka semakin besar juga beban glikemik yang Anda terima. Seperti itu. Jadi walaupun orang guna indeks glikemiknya menengah tapi kalau beban glikemiknya rendah, maka asupan karbohidratnya rendah, gitu loh. Nanti kita lihat bukti-bukti ilmiahnya sebentar ya. Oke. Jadi ada dua jenis makanan, sederhananya lemak tinggi, karbo kompleks rendah, asupan energi tinggi, maka Anda tidak kenyang. Karena itu Anda makan terus sampai jadi gemuk. Tapi kalau kita makan lemak rendah, karbo kompleks tinggi, asupan energi rendah, tapi kita kenyang. Contoh, makan nasi beras merah, makan nasi beras hitam, jangan takut orang diabetes Saya setelah dengar... Uh, uh, apa namanya zoom ini ada seorang telepon saya kemudian mungkin dia hadir malam ini saya nggak tahu diabetesnya tinggi kemudian saya suruh pak, makan nasi beras hitam aja satu bulan ditelepon lagi pak gula darah saya langsung terjun pak turun ke titik nadir indeks kimiak saya sampai dokter saya heran tuh apa apa a1c hb 1 c turun sampai dokter bingung juga Biasanya mungkin nggak begitu pasiennya ini turun dalam satu bulan. jadi Oke, okay, mari kita lanjut. Makanan yang tidak mengenyangkan adalah makanan yang justru kaya lemak, hanya memiliki efek yang lemah dalam memenuhi rasa lapar relatif terhadap banyaknya energi yang diberikan. Jadi orang kalau makan lemak tinggi, dia jadi gemuk tapi dia nggak kenyang. Dia mesti makan lagi karbohidrat simple. Nah ini bikin lingkaran setan untuk melelakan hati dalam metabolisme kalori, lemak, dan melelakan karbohidrat untuk metabolisme gula. Maka akibatnya onset diabetes tipe 2 itu termanifestasi secara klinis. Nah, poin kunci untuk menurunkan kalori. Makan lebih banyak makanan rendah kalori yang padat nutrisi, yaitu indeks gikemik rendah. Nah, peranan indeks rikemik untuk mengurangi berat tubuh, berat badan. Pangan yang memiliki indeks kemik rendah mengenyangkan dalam waktu yang cukup lama, serta membantu membakar lebih banyak lemak tubuh dan sedikit masa otot. Jadi Anda nggak enggak, enggak peot gitu loh. Turun berat badan karena yang dibakar adalah lemak, tubuh masuk untuk membakar lemak, tapi ototnya tetap Fit gitu loh, jadi jadi kencang gitu. Dan semua yang latih body muscle tahu ini, yang gym gym ini tahu. Kemudian mereka jadi berotot. Tapi yang ahli ahli nutrisi entah dari planet mana yang ngajar makan lemak itu nggak ngerti. Mari kita lihat struktur biji. Inilah struktur biji yang diciptakan Tuhan sebagai sumber utama karbohidrat dalam serealia. Saya ambil contoh biji beras. Jadi Anda lihat ada kulit arinya, ada apa namanya sekamnya, baru ada brannya kulit ari atau bekatulnya, baru ada endosperm yaitu Penuh dengan starch, dengan tepung, baru ada dia punya germ, tempat untuk bertumbuh dan berkecambah. Mari kita lihat komposisinya. Kulit ari atau bekatul atau brand adalah lapisan yang menyeluputi biji tepat di bawah kulit, terluar atau sekam, bagian yang kaya dengan serat dengan vitamin B kompleks dan mineral. Jadi Tuhan itu luar biasa untuk mencerna karbohidrat yang ada di sebutir beras, Tuhan telah buat B kompleksnya untuk menjadi prekursor bagi enzim dan untuk mengatur metabolisme karbohidrat, untuk masuk ke daur Krebs dan untuk membantu energi pada mitokondria. Dan juga mineral. Dan bagian ini juga mensupport metabolisme kita dalam banyak hal. Metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Jadi luar biasa ya. Tuhan tidak berhutang. ya Itu yang selalu saya katakan. Jadi kalau kita sakit, jangan klaim ke Tuhan sebagai pemilik asuransi kita. kan, Sama seperti kalau mobil Toyota kita dijamin nggak turun mesin 10 tahun. Baru 8 tahun pakai, turun mesin. Blok motornya retak, kemudian diperiksa ahlinya Dibilang nggak bisa klaim ini. You pakai nggak sesuai dengan uh, apa charge manualnya apa namanya uh, instruction manualnya ya Nah jadi nggak bisa klaim asuransinya seperti Pak Jarod tadi kasih kesaksian waktu gula darah naik nggak bisa ngurus asuransi-asuransi udah tahu itu kami akan babak belur nih kalau orang ikut asuransi gula darahnya tinggi gitu loh. nah jadi yang berikut endosperm, itu bagian dari pusat biji yang kaya dengan tepung, itulah nasi putih dan protein. Tapi sebagian protein beras kalau sudah putih itu disebut broken rice, bukan long grain. Broken rice itu karena di waktu disoso sampai tiga kali menjadi putih pasti patah ujungnya. Endospermnya keluar. Nah itulah yang jadi di apa namanya, uh, saya lupa lagi itu, uh, rice germ. Nah. Lembaga germ ini adalah lapisan berikut yang kaya dengan asam lemak esensial, asam amino, vitamin E, dan fitokimia, dan nutrasetikal. Contoh misalnya gamma orisanol, itu ibu dari vitamin E yang dapat mengendalikan kolesterol, mengendalikan kanker, menghaluskan kulit, antioksidan dan sebagainya tapi di beras putih udah nggak punya itu karena udah dibuang udah keluar gitu jadi waktu kita makan beras putih kemudian jadi bom kalori kita bertambah berat badan gula darah naik jangan langsung salahkan karbohidrat beras putih kan Tuhan nggak bikin beras putih beras itu kulit arinya ada warna coklat brown ada warna merah red rice ada warna hitam black rice ada juga hitam kecoklatan wild rice, baru ada green rice di Kanada. Kulit arinya warna hijau. Yang beras putih ini nggak pernah diciptakan Tuhan, diciptakan manusia untuk seleranya. Soalnya kalau makan nasi beras merah dan beras hitam kan cuma sedikit udah kenyang. Tapi kalau makan nasi beras putih kan bisa empat piring. Dan enak gitu, apalagi beras pulen. Tapi kalau dia orang Kristen, kalau dia berdoa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bayangkan. Padahal dia makan nggak pernah cukup. Nah ini lingkaran setannya. Mari kita lihat seri atau grain. bijian utuh whole grain ya seperti itu. Kalau kita di Indonesia bukan wheat atau oat. Banyak orang, oke, okay, makan wheat atau oat. Oatnya juga salah, nanti kita lihat sebentar. Atau wheatnya akhirnya kemudian, dia punya nutrigenomiknya rentan dengan wit atau out sehingga dia mengembangkan sensitivitas atau resistensi kemudian mengembangkan penyakit autoimun, seliak sindrom dan sebagainya. Padahal dia orang Indonesia, sok soan makan gandum, gandum utuh, nggak oh, ada beras hitam, ada beras merah itu whole grain dengan segala manfaatnya. Kebetulan anak saya peneliti beras hitam pertama untuk gelar sarjana di Indonesia. Beras hitam mampu mengendalikan profil lipid darah dan mengendalikan diabetes. Itu anak saya yang teliti. Peneliti pertamanya. Bijian olahan, ini refine grain. Nah itulah beras putih, itulah tepung terigu yang bikin roti. Itulah pasta-pasta yang kita makan, itulah juga mie yang kita makan, bihun yang kita makan. Jadi jangan kita bilang karbohidrat itu jahat. Tuhan enggak bikin begitu. Tuhan bikin selalu dia ada pembungkusnya, tapi rasanya enggak enak. Maka kita buang, kemudian kita sakit, kemudian kita bilang karbohidrat itu jahat. Tuhan yang menciptakan itu jahat. Salah buat dia. Saya lebih pinter dari dia. Maka Tuhan dibawa di persidangan ilmiah dan dinyatakan gugur tidak bisa lulus. Kayak orang melulu sarjana gitu. Sebab si sarjana lebih pintar gitu. Kemudian menciptakan diet makan lemak. Atau diet seperti Atkins saya bilang, sudah dikutuki, dikutuki di Amerika, suruh makan protein banyak-banyak. Betul gula darah terkendali kanker. Betul makan lemak banyak-banyak, gula darah terkendali fatty liver, kemudian mengembangkan kanker related lemak dan hormon. Tapi jadi slim. Dan bebas diabetes, tapi kemudian mengembangkan yang lain serangan jantung dan kanker. Keluar dari mulut ular piton, masuk ke mulut buaya. Jadi harus belajar dari pengadilan punya punya apa uh, visi menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah. <laughs> Jadi itu gitu. loh Mari kita lihat belajar indeks glikemik. Nah, saya introduksi di Indonesia black quinoa atau red quinoa. Indeks rekemiknya 53, ini makanan orang India Dan karena waktu itu saya buat seminar di Amerika, beras hitam belum, belum populer, sulit sekali dicari, maka saya introduksi ini untuk memakan black quinoa dan kemudian gula darah mereka terjun dan mereka terheran-heran gitu. Maka tiap enam bulan saya berangkat ke Amerika untuk kasih lifestyle medicine di 5 state. Nah, oke. Okay. Ini karbohidrat yang mengenyangkan, rendah gula, indeks glikemiknya 44. lo manis mau untuk Iya, tapi tuan sudah atur dia ada fruktooligosakarid, dia punya manis. Gula terikat pada oligo Fruktannya terikat pada oligo, jadi dia dilepaskan pelan-pelan karena dia ada selat larut berbeda dengan singkong. Walaupun tidak manis, indeks kemiknya lebih tinggi karena orang diabetes. Saya bilang jangan makan singkong, tapi makan talas. Saya kasih di protokol. Ditelepon dia Pak Warun tuh nggak salah. Saya bilang nggak. Besok dia tanya lagi. Pak saya mau makan talas ini. Bapak uh, uh, sure pak ini. Ini ini nggak apa-apa talas, apa, -apa, thala, apa uh, ubi jalar. Saya bilang aduh aduh akhirnya kadang-kadang saya kesal, saya bilang yang sekolah bapak apa saya sih yang belajar molekuler nutrition siapa gitu loh. Nah oke, okay. sekarang kita jagung tipe ini bukan sweet corn ya, jagung aneh coba Anda lihat nih jagung kuno udah nggak ada sekarang belang-belang gitu loh. Hitam dan belang-belang. Jelek kelihatan. Indeks glikemik 48, bukan sweet corn, jagung jadi-jadian. Kita emangnya suka yang jadi-jadian, semangka sitless tanpa biji, anggur sitless tanpa biji. Tapi kalau anggur lokal, anggur banyuwangi yang sepet asam, kita nggak mau makan. Padahal pro dia punya resveratrol tinggi yang bisa membangkitkan sirtu, sirtuintu untuk mengendalikan berat badan dan diabetes. Kita lebih suka yang mahal, yang impor, yang sitless, yang manis kita bandrol merah gitu loh ini kan aneh gitu nah Mari kita lihat oat Quaker Oat instant Oat 83 jangan makan tubuhang itu yang ready to eat siram air panas saja jadi bubur Oat dimakan Pilih yang roll out atau lebih bagus lagi steel cut out untuk dapat the whole oat yang diciptakan Tuhan. Kalau Anda punya nutrigenomic, Anda punya gen, boleh konsumsi oat. Itu oke. Okay. Lebih tinggi dari nasi putih gitu, tapi dia harus dimasak 30 sampai 45 menit jadi kental sekali. Bukan yang siram dengan air itu mah sama aja dia 83 itu lebih tinggi dari nasi putih itu itu celaka itu orang diabet kalau makan itu. Baru kemudian kalau makan roti pilih yang pumpernickel bread, whole wheat, whole oat, horai, hor barley kalau anda punya genomic cocok indeks lipidiknya 41 tapi kalau makan pakai gergaji dan dicelup di sup kalau Anda makan begitu, itu bisa batuk, keselak, nggak bernafas gitu loh. Sudah sangat keras, rasanya nggak enak mau ditelat. Tapi itulah roti yang benar-benar indeks di kemik rendah. Saya suka beli ini kalau di Jakarta, hotel Indonesia kalau hari Jumat. Nah, dia turun 50% saya beli, masukkan di freezer. Sampai berminggu-minggu kalau perlu ya saya masukkan lagi di atas. Nasi yang lagi dimasak atau oven lagi, ya agak sedikit empuk, digergaji, makan, taruh di sup, makan dengan sup. Bukan roti kita, itu roti putih itu. Wah, itu dia indeks kemik tinggi. Nah, lihat kita lihat roti putih. Indeks kemiknya 75. Bandingkan dengan ini, ya, 41. Ya. Orang kalau diabetes masih mau makan ini, ya, dia nggak mau sembuh itu. Dia mau hidup dengan obat, tapi dia doain tiap hari, makan roti berdoa mengucap syukur ke Tuhan gitu. Kalau orang Kristen ya Tuhan Yesus menangis. Loh. Karena dia bikin rusak tubuhnya, suruh Tuhan Yesus berkati dan sembuhin gitu kan. Ini kan namanya fatalisme. Nasi putih 73 bertanding sama roti putih. Lebih sedikit gitu loh bertanding sama lebih tinggi tadi nih out instant out keluar dari mulut buaya masuk ke mulut eh, keluar dari ular piton masuk ke mulut buaya ketakutan dikejar ular piton lompat ke kali aduh ada buaya di kali nah ini kan nah white rice consumption and risk of type 2 diabetes meta analysis and systematic review Kayak ini jurnalnya. Ini karbohidrat yang tidak mengenyangkan, indeks glikemik 75. Ah, makan kentang goreng lagi udah diabet gitu kan. Waduh, duduk makan kentang goreng. Gimana gitu. Ah, coba ada nggak makan kentang goreng, dia bilang, "Ah, saya suka makan ini, indeks glikemik 76." Iya, seperti itu. Nah sekarang ada lagi, suka kentang rebus, indeks kemiknya 78. Jadi kalau orang diabet, jangan lari dari nasi putih, makan kentang. Podo wae, gitu loh. Sami mawon. Itu salah konsep itu. Nah, terus makan lagi, sereal. Nah, ini dia ikut orang bule sarapan. Pakai ini, sereal jagung kan. Terus kasih susu kan. Nah, ini sereal pagi, cepat-cepat mau ke kantor. Gimana, diabetes nggak seumur hidup? Minum obat diabetes, lupa minum, naik. Indesi kemiknya 81. Nah, ini yang 87. Aduh, makan kerupuk. Habis makan, masih makan kerupuk. Ini dia, cuci mulut katanya. Ah, saya hobinya begitu. Saya nggak pemakan kerupuk, tapi karena kuliah di Jawa Tengah, jadi sampai di sana semua orang makan kerupuk, akhirnya terbiasa makan kerupuk. saya. Kemudian setelah diabetes berhenti. Makan, tiap kali saya makan, saya rasa seperti dirayapi semut. Itu dulu waktu saya diabetes enggak pernah kontrol kan, mana tahu masih muda diabetes sih. Bertahun-tahun ke habis makan dirayapi semut, kaki terasa berat, habis makan ngantuk, sukar, sukar mikir, pegelinu, kualitas tidur terganggu baru 30-an. Kaki menjadi ungu kemudian meleleh gitu loh. Ginjal menurun fungsi, mata mulai menurun gitu. Sekarang gula Nah, ada dua jenis gula. Ada gula alami terdapat pada buah-buahan fruktosa dan susu, laktosa. Baru ada gula tambahan yang ditambahkan pada makanan, olahan, dan sebagainya. Mari kita lihat gula rafinasi. Gula rafinasi refined sugar ini. Gula putih. Ya, Ini gula untuk industri. Ada per, memperindak, tuh, nomor 527, garing MPT, Ket, garing 9, garing 2004. ribu empat. Diperuntukkan bagi industri, bukan konsumsi langsung, tapi gula ini kan yang dijual. Dan kita buat teh, buat kopi, buat coklat, pakai gula ini kan. Padahal ini untuk industri, gula rafinasi dalam darah dapat memperlambat penggunaan insulin oleh sel otak untuk memecah gula dan membantu proses pikiran dan emosi. Mengkonsumsi gula refined sugar ini membuat ketidakseimbangan mineral, dan bagi si lain, membuat tidak tenang gelisah dan tidak fokus. Nah, saya itu kalau bikin kopi, aduh, kopi satu mok besar, gulanya, kopinya 4 sendok, gulanya 4 sendok. es teh manis, rasa melati. Ah, tehnya 3, 3 sendok, disiram airnya 1 liter, waduh. Wangi tambah gula tiga sendok kalau makan siang Makan malam, ngopi lagi. Aduh, gula rafinasi, itu karena itu, sebagai orang Kristen, saya ikut KKR kesembuhan rohani, saya frustrasi, nggak pernah sembuh gitu loh. Saya pikir Tuhan nggak dengar kali ya. Tapi kemudian saya menyadari ada bagian dari manusia berdosa yang sakit ini untuk kendalikan dirinya gitu loh. Jangan suruh malaikat yang ngatur dapur kita, ngatur makanan untuk kita pilih gitu kan. Kita diberi otak, diberi hikmat, akal budi, harus belajar. Karena itu saya katakan, orang kalau sudah diabetes harus sekolah. Dan saya bersyukur diundang di di Zoom, platform Zoom-nya Pak Jarod ini untuk membagikan sainsnya agar berbagi sehingga kita bisa keluar dari penjajahan belenggu diabetes ini dan bisa menang. Ini gula kuno, ada Demerara dan Turbinado, sudah nggak ada di Indonesia. Tapi kalau Anda pergi ke... Toko makanan kesehatan masih disediakan. Nah ini indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi saya tidak anjurkan kalau orang sudah diabetes. Gula ini enggak terlalu manis. Rasa manisnya cuma 40%. Sebab dia masih mengandung molasisnya. Nah ini dia, black stripe molasis. Indeks gikemiknya 55%. Waktu dibikin gula pasir, gula ini difermentasi, kemudian dia jadi putih, molasisnya itu yang mengandung glukarat atau glucose tolerance factor. GTF kromium yang diciptakan Tuhan pada gula untuk mengendalikan pelepasan mineral kromium itu untuk mengendalikan pelepasan gula dan tidak membebani pekerjaan insulin dan untuk menolong agar gula tidak secepat kelebihan gula dikonversi menjadi lemak. Jadi jangan salah ya, kelebihan gula darah dikonversi menjadi lemak apalagi pada malam hari. Anda makan kelebihan gula, makan nasi putih, makan tepung-tepungan dikonversi menjadi lemak, itulah sebabnya jadi gemuk. Kalau makan banyak malam hari. Nah, Oke, okay. kita lanjut. Nah, ada borasus palmira, ini buah lontar. Ya, itu indeks 53,77. Tapi ada yang luar biasa, gula kita, gula aren, bukan gula kelapa, ya. indeks kemiknya 50, karena itu permintaan luar negeri luar biasa. Dan eksportis besar itu saya tahu dulu itu Prabowo, menhan kita sekarang, itu mengekspor ke negara Arab, Timur Tengah. Sebab permintaan itu masih banyak, cuma Indonesia nggak bisa supply Mereka minta gula aren organik. Kalau di Manado pemilik pabriknya orang Belanda dan dikirim ke Belanda untuk mensuplai Eropa. Ini indeki kemiknya 50. Jadi di Eropa itu orang minum kopi, minum apa pakai gula ini. Arenga palm sugar. Bukan palm sugar. Atau coconut palm sugar, itu gula kelapa beda ya rasa manisnya juga beda apalagi merah punya agak hitam rasa manisnya itu berkurang mungkin indeks kimiknya lebih bawah lagi nah, oke okay. baru ada lohanku natural sweetener disebut gula buddha tapi jangan beli yang sudah di, dijadi seperti uh, permen itu tebal itu nah itu sudah dicampur gula lain tapi dia tulis keterangan di situ kok campur uh, apa namanya cane sugar cane sugar adalah ekstrak tebu yang murni dari buah ini indeks kemiknya nol sebab dia bukan karbohidrat, gulanya tipe lain. Tapi dia manis 400 kali gula. Maka orang kanker bisa konsumsi, orang diabetes bisa konsumsi. Kalau di Amerika ini sudah diekstrak jadi apa kristal putih. Ini lohan Dan kalau saya demo bikin kue taruh ini, saya suruh orang diabetes boleh makan. Dan mereka kaget gula darahnya nggak naik. <tuh> Baru stevia. Cuma Stevia ada after taste-nya pahit, indeks kemiknya juga nol. Di Indonesia banyak Stevia ini. Ini semua kita bisa tanam sendiri, ada 40 varietas. Ada yang after taste-nya sangat pahit, ada pahitnya agak rendah, ada hampir nggak ada pahitnya. Nah di sini gambar sweet leaf ini kalau di Amerika tidak ada pahit sama sekali. Ini Stevia ini. Dan sangat manis. Satu lembar daun aja sudah memaniskan air satu gelas sangat manis. Di Indonesia banyak dijual serbuk kering herbal stevia. Jadi pemanis untuk orang kanker, bisa lohan kuo, bisa stevia, dan orang diabetes. Oke. Okay. Baru kemudian ada gula alkohol, alternatif sweetener. Banyak makanan olahan yang diberi label sugar free atau reduced calorie, mengandung satu atau beberapa macam gula alkohol seperti manitol, maltitol, sorbitol, silitol, dan sebagainya. Banyak permen mengandung silitol. Dan silitol ini ditakuti bakteri di mulut sehingga tidak membuat karis gigi tapi beberapa orang sangat sensitif dan membuat diskomfort abdominal, rasa tidak nyaman di perut, banyak gas dan sebagainya karena mengkonsumsi gula alkohol. Jadi kalau Anda rentan dengan gula alkohol hindari walaupun indeks glikemiknya rendah. Nah, gula alkohol Anda lihat itu gliserol 5, sweetener ini sorbitol 4, laktitol itu dan erititol satu. Ya, ada banyak juga seperti lohanku dijual dengan erititos apa namanya uh, sweet leaf itu uh, uh, apa namanya tadi uh, stevia biasa juga dijual sudah di, dicampur antara ekstrak stevia sama erythritol itu indeks glikemiknya cuma satu. itu bisa dikonsumsi kalau tidak menyebabkan gas di perut Anda oke mari kita lihat indeks glikemik yang saya mau anjurkan pengganti karbohidrat bukan hanya indeksi kemik tapi ini betul-betul obat bagi diabetes dan bagi kolesterol. Beras hitam dan beras merah. Beras hitam indeksi kemiknya 42,3, beras merah indeksi kemiknya 55. Tapi beras hitam dan beras merah punya fitokimia. Ada fenol-fenolnya di sana, kemudian ada apa namanya antosianin. Kalau dalam dalam fraksi basa antosianinnya menjadi hitam, dalam fraksi asam menjadi merah. Beras hitam kaya banyak nutrisi. Itu antioksidan antosianin itu senyawa fenolik itu dan tokoferol yang merupakan sumber fitosterol. Kemudian sebagian besar karotenoid terutama lutein dan zeaxanthin. Karena itu saya bilang ini obat. Orang diabet itu punya problem dengan radikal bebas terlalu banyak. Jadi dia bukan cuma serat tinggi untuk mengendalikan pelepasan gula darah sehingga indeks glikemik rendah. Tapi dia mempunyai kulit ari yang berwarna itu karena itu beras hitam kalau dimasak dengan beras putih jadi hitam semua nah ini anak saya meneliti ini untuk mengendalikan profil lipid darah dan uh, lemak da apa uh, apa gula darah sesudah diteliti di Manitoba Kanada Beijing University sekarang saya melihat bahwa UGM juga sudah meneliti ini nah jadi, ini keunggulan dari beras hitam. Kenapa beras hitam bisa mengendalikan gula darah? Bukan hanya karena indeks glikemik rendah, ini adalah obat untuk mengendalikan diabetes. Beras hitam dianggap sebagai pangan fungsional yang potensial karena dia punya senyawa bioaktif, tidak menaikkan kadar gula darah, dan insulin setinggi nasi putih. Baru kandungan fenoliknya itu memblokir enzim. Nah, itu saya bilang obat. Sebab ada obat yang obat diabetes yang bekerja di sini, seperti akar bos dan sebagainya. Ya, mungkin apalagi itu ya, saya nggak hafal. Nah, jadi orang makan disuruh meminum obat. Kalau ada obat disuruh minum sebelum makan, nah ini dia. Untuk memblokir enzim alfa glukosidase di usus dan alfa amylase sehingga karbohidrat itu tidak diserap, dicerna. Tapi kalau kita makan beras hitam sudah satu paket dari Tuhan, Tuhan sudah kasih obat di situ. Oke. Okay. Nah. Karena itu di mana-mana saya kampanye, saya introduksi beras hitam di Indonesia sesudah saya pulang dari Eropa tahun 2002, saya introduksi 2004 semakin gencar setelah saya sudah stay di Indonesia. Dari 3.800 di pasar burung, kemudian 2 tahun, kemudian dia jadi apa namanya 5.000, 2 tahun lagi 8.000, kemudian 11.000, kemudian naik-naik terus. Ini beras hitam. Jadi saya introduksi untuk orang kanker dan untuk orang diabetes. Ekstrak beras hitam juga telah terbukti merangsang perbaikan dan regenerasi sel penghasil insulin di pankreas, beta sel Langerhain, dan mendukung kapasitasnya untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2 Jadi, Luar biasa sekali. Penelitian ini di 2014 berbarangan dengan anak saya. Tapi anak saya duluan teliti, baru kemudian ini di 2014. Saya mengutip penelitian ini. Beras hitam memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, artinya dapat menetralisi radikal bebas yang merusak, yang berkontribusi terhadap banyak penyakit, termasuk kardiovaskular dan kanker. Ini peneliti Jepang yang teliti. Oke, ini white rice, brown rice, dan resiko diabetes tipe 2 untuk pria dan wanita di Amerika Serikat terbukti. Brown rice aja menurunkan resiko sementara white rice ini dipublikasikan penelitian 2010. ya. Dalam uji coba crossover secara atak, penderita diabetes tipe 2 pria dan wanita berusia 3,5 sampai 70 tahun, makan nasi putih, Nah kalau Anda terpaksa ini kan, Beras hitam memang masih mahal, beras merah. Karena itu saya pernah uh, membentuk asosiasi untuk petani agar supaya bisa menjual lebih murah tapi enggak jalan. Ya. Nah, uh, karena banyak orang rupanya menanam beras merah, beras hitam itu agak sukar karena mungkin uh, beras merah setahun hanya ada yang satu kali ada dua kali. Tapi kalau beras hitam enggak bisa dua kali, hanya satu kali aja. Ya, coba so, dia tinggi besar dan dia bisa sampai tujuh bulan panen. Nah oke okay. bisa dicampur dengan beans sebagai sumber protein dan juga sumber karbohidrat. Nah ini penelitian ini kebetulan adalah nasi putih dengan kacang pinto dan nasi putih dengan kacang hitam atau kedelai hitam ya setara 50 gram karbohidrat. Mereka temukan bahwa glukosa bersih postprandial setelah makan secara signifikan lebih rendah dibandingkan makan nasi putih saja. Tapi beansnya jangan pakai kidney beans atau brand bonen, bahasa Belanda kacang merah. Itu bisa menaikkan gula darah dan membuat orang jadi gemuk. Jadi, kacang merah itu menaikkan gula darah. Ya, enak sekali orang Nado hobi makan es kacang merah karena itu orang Nado gurui-gurui, subur-subur. <laughs> nah, oke, okay. ini beans and rice meat reduced postpandrial glycemic response in adult with type 2 diabetes ini uh, satu studi crossover. Ya, oke. Okay baru kemudian soy isoflavon yang namanya genistein mempunyai efek untuk beta sel uh, pankreas untuk mengaktifkan itu dan kemudian mengendalikan gula darah. Jadi siapa bilang beta sel pankreas kalau sudah tidak insulin sudah sedikit dokter suruh suntik pakai suntikan insulin gitu. Atau tambah lagi supaya naikkan insulin. Tambah lagi insulin minum obat untuk rangsang pankreas, produksi insulin lebih banyak. Sudah hyperinsulin, tapi sel itu tertutup. Tapi saya tidak punya waktu sekarang, nanti kita bahas diabetes dan lemak. Supaya kita tahu apa yang membuat menutup pintu sel walaupun ada insulin untuk kasih masuk. Tapi kemudian lama-kelamaan nanti dari hyperinsulin, akhirnya low insulin. Pankreas sudah udah ngambek, nggak mau produksi insulin, akhirnya disuruhlah suntik insulin itulah riwayat orang diabet yang tidak mau pilar pertama adalah atur Anda punya pola makan, pilar kedua adalah aktif bergerak. Ya. Baru pilar ketiga pengendalian stres, baru keempat konsumsi obat. Kalau memang sudah tidak terkendali, tapi kalau tiga itu aja sudah terkendali, ya saya bukan agen obat ya, enggak yang saya intervensi aja ini yang mau cari 1000 sampel itu yang masih pakai obat saya bilang pakai obat jangan lepaskan mendadak gitu. Tapi kemudian nanti waktu gula darahnya mulai turun dengan perbaikan nutrisi obatnya dilepas perlahan-lahan. Oke, kemudian ini uh, jurnal berikut soybean, soybean Isoflavone Extract Improve Glucose Tolerance and Raise the Survival Rate ini penelitian pada tikus ya penelitian eksperimental. Kalau ini yang dimuat di American Journal of Clinical Nutrition ini jurnal nutrisi paling berbobot di dunia. Efek of soy protein and isoflavon untuk mengontrol glycemic dan sensitivitas insulin. Jadi sensitivitas insulin sensitivity ini begini, ada insulin banyak tapi kenapa gula darah sudah naik karena insulin sudah nggak sensitif gitu loh. Sel sudah nggak merespons insulin, nah ini meningkatkan. Kenapa? Ya dia punya mekanisme molekuler itu ya jadi dia mengaktifkan GLUT4 itu glukosa transporter. Jadi yang membawa insulin itu ke dalam otot rangka ke sel otot rangka itu harus ada GLUT4. Jadi di pintu itu dia terbuka, dia membuat jembatan, kemudian dia masuk. Nah gitu karena itu ya orang kenapa saya ajarkan bikin sup biji-bijian atau ada kalau lebih suka minum susu blend itu biji-bijian campuran Anda kedele, kacang, black beans dan lain-lain Anda blender tapi jangan buang dia punya serat. Tapi kalau Anda blender pakai blender Mama Cooking dengan saringannya maka seratnya jadi kecil sekali gitu. Dan itu minuman yang mengendalikan gula darah Anda karena ada fitokimianya di situ. Seperti itu. Kemudian untuk manisnya Anda tambah dengan lohan kuo atau tambah dengan stevia. Udah jadi susu beans yang manis, yang enak, mengenyangkan. Ada begitu banyak fitokimia bukan hanya untuk diabetes, tapi juga untuk pengendalian gula darah dan sebagainya. Baru bahkan protein kedelai yang sudah diisolasi. Seperti contoh di susu bayi yang anti alergi, itu susu bayi uh, kedelai. Susu kedelai bayi itu kan soy isolat protein, itu menurunkan ekskresi albumin. Salah satu tanda orang diabet akan mengarah ke kerusakan ginjal. Kalau sudah mulai ada bocoran albumin, berarti dia punya apa namanya? Uh, nefronnya itu sudah mulai rusak gitu kan nah ini bisa mengendalikan karena itu saya sarankan sejak pertemuan pertama gampang sekali kendalikan makan nasi merah jangan tumis sayuran Oh, suaranya Pak Wowo oh, Runtuh Internetnya. <tuh> suaranya Pak Wowo oh, Runtuh hilang, gambarnya juga hilang. Kayaknya ada masalah internet nih ya. Kita tunggu sebentar. Ini pernah juga uh, itu suaranya hilang Oke okay. oh, terlempar sebentar ya eh okay. oh, enggak masih ada enggak terlempar tapi mungkin sinyalnya yang putus kalau <tuh> punya masih ada oke okay mudah-mudahan sudah mulai itu lagi Pak mau runuh apa sudah kembali sinyalnya tadi sempat hilang uh, uh, ya oke okay. sudah kembali oke okay. yeah. sudah kembali ya saya share screen terakhir ini iya yeah. ya oke okay. Oke, okay, uh, sesuai surat protein. Oke, okay. nah jadi sekarang pertanyaan gitu kan: orang diabet, apakah orang diabet boleh manggang atau goreng? Nah, contoh begini: mau makan ubi jalar, ya mau makan pisang kepo, Orang diabet. kan rebus, kadang-kadang nggak enak. Masukkan aja di air fryer dengan kulit-kulitnya, kemudian di air fryer. Nah, waktu di air fryer, nah dibungkus kulitnya waktu dimasak dia kering kulitnya, nah tidak mengubah resisten starch yang ada di karbohidrat di pisang sehingga indeks glikemiknya itu tidak menjadi uh, naik. Demikian juga di apa namanya di ubi jalar, nah anda bisa pakai air fryer gitu. Terus kalau anda bosan misalnya nggak bisa menggoreng anda bisa uh, bacem tahu tempe kemudian dikeringkan di air fryer seperti itu. Tapi jangan anda beli uh, apa kentang goreng yang sudah slice itu kentang mentah sebab itu sudah diglaze dengan lemak dan trans fat. Kemudian anda masukkan di air fryer dia jadi renyah dia udah punya punya uh, lemak di situ itu kayak digoreng aja gitu seperti itu. Nah itu beberapa tips yang uh, bisa saya informasikan mungkin dalam waktu yang terbatas ini. Nah mungkin nanti dikembangkan dalam tanya jawab. Oke uh, sampai di sini saya kembalikan ke Pak Jarod. Ya. Ya terima kasih Pak Wawaruntu. Ya. Untuk hari ini, berbagi mengenai uh, karbohidrat uh, dan uh, protein. Nanti kita akan masuk di tanya jawab uh, sebelumnya. Nanti akan ada dari Pak Indra, bagaimana membuat susu dari polong-polongan dan kacang-kacangan, sehingga itu menjadi sumber protein yang sehat. Tapi saya berikan pengumuman yang juga tadi sempat sambil dengerin saya sudah post yang diabet satu ya ini saya kan tadi saya cerita 2009 saya diabet 2010 lepas obat 2017 kampung lagi 2019 baru mulai berjuang 2020 lepas obat lagi <tuh> salah satunya ini dari kampung halaman saya ya yaitu Sari Orisa apa itu Sari Orisa ini sudah bekatulnya beras hitam jadi beras hitam diambil bekatulnya kalau Dulu saya bahkan beras hitamnya pun nggak berani gitu ya beras hitam beras coklat beras merah <tuh> saya nggak makan aja udah <tuh> jadi super karbohidrat saya hanya dari sayur-sayuran gitu ya kayak dokter Mira memang agak ekstrim tapi karena saya pernah sembuh lalu mau kembali lepas obat saya agak, <tuh> agak ekstrim bahkan mungkin saya akan mencoba untuk makan ubi ungu lagi gara-gara ikut Pak Boluruntu malam ini dan kemarin, <laughs> saya juga sempat setahun ini sudah dua tahun ini saya nggak makan termasuk ubi ungu juga saya hindari ya, tapi dua kali dengan Pak Boluruntu, eh kayaknya boleh dicoba nih karena apa enggak? Nah waktu saya mau lepas obat sayur-sayuran saya nggak ada pantangan, buah yang saya makan langsung adalah salak, apoket, kiwi, lalu jambu kristal. Selebihnya saya fermentasi, ya teman-teman di WA Group yang baru mungkin nggak tahu bagaimana fermentasi buah ya dijadiin juice bro. Tapi yang baru gabung kalau lihat postingan dari saya ya mengenai probiotik, nah itu dijelaskan di situ bagaimana memfermentasi buah. Bagi yang gulanya <tuh> sudah sekitar 110, 120 mungkin boleh coba beras hitam, beras merah. Tapi kalau masih di atas 200, 300 dan takut. Ya, bisa juga dicoba. pekatulnya aja, ini pekatulnya beras hitam. Tapi saya sendiri terserang sekarang dengan gula tanpa obat. Seratus dua saya juga saya enggak punya target sampai dua digit. Ya, ngapain saya masih berpikir bahwa di bawah 120 oke, enggak perlu dua digit, tapi saya tidak mengorbankan yang namanya ginjal, kolesterol tinggi, susah BAB kemungkinan kena kanker karena orang diabet itu pasti ya, awalnya inflamasi. Saya akan inflamasi dan metilasi yang jelek itu juga sama menjadi pemicu kanker. Makanya kalau saya dietnya termasuk hati-hati, saya tidak terlalu bangga dengan gula dua digit. Saya itu cukup puas dengan di bawah 110, di bawah 120. Nah, Uh, ini saya lagi, bekatul dari beras hitam. Nanti, kalau teman-teman ada juga yang tadi saya lihat di chat, ya sudah mulai ada yang oh, saya ada beras hitam. Segala macam nanti boleh itu di pos DBA grup boleh ya yang tidak boleh itu DBA grup Pos saya mau jual rumah, <laughs> mobil dijual gitu ya. Tapi kalau beras hitam yang memang dibutuhkan teman-teman yang lain gitu ya. Uh, silahkan ya oke okay, satu lagi sebelum Pak Indra akan uh, atau boleh boleh langsung Pak Indra kalau sudah siap tunggu dulu Pak Indra apakah Pak Eka sudah ada tadi saya lihat Pak Eka nya belum saya set jadi koal soalnya uh, sebentar ya saya lihat apakah Pak Eka sudah ada yang mau share soal uh, jus ini ini juicer ini Pak Indra cari juga berdasarkan pesanan Pak Waweruntu ya dua tahun yang lalu Pak Indra dan Pak Waweruntu sudah bersahabat dan eh, Pak Eka kalau oh, nggak ada ya oke Pak atau Pak Hendranya Pak Hendra Pak Ekanya nggak ada ya Pak Eka belum ada kayaknya pakai nama apa ya? atau Pak Indra mau share sendiri ininya videonya Tunggu dulu. Pak Indra udah saya jadiin co -host. Oh, hilang lagi. Oke, ketunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu ya, sebentar. Tadi sudah saya jadikan co padahal mungkin sempat kelempar keluar ya, tunggu sebentar. Eh, ho, ho, ho. Ya teman-teman sebentar ya saya akan jadiin cohos Pak Hendra Pak Indra ini teman Pak Baworuntu dan yang mensponsori Pak Baworuntu bisa hadir di sini tanpa saya harus bayar sesuatu Pak Indra gimana Pak Eka sudah ada? Eka udah masuk Eka? Atas nama siapa? Eka ya? Katanya ada. udah pas, Pak, atas sama Eka, Pak. Ada enggak, Pak? nama Eka, oke. Aku tadi dulu sebentar. e e e e, -e Eka, Eka, l m n Ela Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, oke, ada. Ya. Ya, betul, Pak. Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Baik. Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, Eka, jelaskan oleh Pak Freddy Wawaruntu jadi mengenai untuk membuatkan biji-bijian ya jadi saya mau perkenalkan satu alat yang memudahkan kita untuk kita gunakannya tanpa kita harus blender tanpa kita harus masak terus perlu waktu juga di sini semuanya langsung jadi di sini dalam percobaan pertama saya membuat susu kacang kedelai yang saya akan saring karena apa ampasnya terlalu pekat kalau susu kacang kedelai ya tapi bagi yang suka boleh saja silakan ya nah saya saring dengan satu tombol soya nah itu juga berfungsi sebenarnya untuk membuat jus sayur ya jadi dengan saringan dipakai saringan untuk jus sayur karena untuk sayur tidak bisa begitu banyak masuk ke dalam perut kita sebab perutnya kita akan sembah sebab blender yang dipakai oleh uh, alat ini juga sama pak Fred salah satunya uh, disebut the blender terapi kenapa disebut terapi sebab membuatnya kapasitasnya banyak ya tidak tidak hanya untuk 50 gram ya tapi bisa sampai setengah kilo, satu kilo, gitu. Memang dengan berkala, ya. Oke. Nah, saya langsung minta Eka tolong share yang untuk susu kacang, terus lanjut dengan biji-bijian, Eka. Di videonya coba, Eka. Bisa ditampilkan? Oke. Nah, sekarang Oke, kita lihat. saya coba membuat... Susu kacang kedelai yang nanti saya akan campur dengan asukubin dan beberapa bahan lain yang sangat baik untuk kesehatan kita. ya Baik, saya mulai dari pemasangannya. Gunakan filter ini untuk menahan ampas daripada kedelai Kemudian saya masukkan kacangnya yang sudah direndam 6 jam. Kemudian saya gunakan yang membuat supaya tidak berbusa, busanya diurai. Nah, kemudian saya berikan air, air biasa saja, tidak perlu panas karena di sini akan sendiri sendirinya. kemudian dipasang, lalu bisa ditutup. Gunakan nah, tombol. Start Terpampang soya Tinggal start saja Jadi seperti itu Biarkan Sudah berputar Nanti mendidih Berputar lagi Mendidih dan berputar lagi Sampai selesai Kemudian kita akan keluarkan susunya. Seperti ini tunggu ya Jadi untuk kacang kedelai ini sangat mudah membuatnya tinggal tekan tombol kacang kemudian kita dapatkan susu kacang yang sudah matang nah sekarang prosesnya lagi mendidih ya jadi kalau diperhatikan di sini ada tanda seperti air bergolak itu artinya sedang dimasak airnya sedang dipanaskan jadi di sini Pematangannya itu benar-benar sempurna, bukan dari putaran, tapi dari panasnya elemen yang ada di isi, isi blender ini, ya. Jadi saya tidak perlukan air panas lagi, sebab alat ini bisa membuat air biasa menjadi panas. Lihat ya. ya, tandanya lagi, jadi mendidih lagi ya keluar. Dan kalau lihat ini sudah mulai panas, ada uap air keluar, mau panas maksudnya ya sudah keluar ya sudah panas. Sekarang kelihatan sekali dia bergolak lagi, jadi blender tidak berputar. Sekarang berputar lagi, kalau ada panas. Enam menit. Bekerja lagi, sebentar. Jadi, keunggulan alat ini adalah supaya perut kita tidak kembung, ya. Sebab ini gasnya dibuang nih. lagi dibuang. Ya, kita tinggal tunggu satu menit lagi selesai prosesnya. Ini kuapnya juga tidak panas sekali. Kembali aneka macam susu kacang kita bisa bikin juga mungkin dengan kita ganti dengan susu almond atau mungkin dengan susu ketan hitam atau kacang hijau atau kacang kedelai ke hitam juga bisa. Nah berarti sudah selesai, tinggal dikeluarkan di sini supaya cepat gunakan tombol pulse susu kacang ketiga. nah Sekarang saya mengeluarkan ampasnya kita mau lihat ada di mana. Selain ada di dan semua tertinggal di sini. Ya, jadi tidak ikut semua. Tidak masuk ke dalam susu kacangnya. Tinggal dibersihkan. Mudah sekali untuk membersihkan juga tinggal di, diberi air, dibilas. Tadi susu kedelai yang kita sudah masak, kemudian saya tuangkan di wadah ini. Lalu saya tambahkan aneka kacang-kacangan antara lain asukabin dan gabak garbanzo dan juga biji-bijian yang lain yang sehat untuk kesehatan kita. On off, saya tekan tombol select untuk pindahkan porridge sekarang green biji pakai green. Biarkan berproses terus. Di sini kalau dilihat tandanya airnya sedang dimasak lagi. Sampai proses selesai ini waktunya 7 menit kalau untuk biji-bijian ya Oke kita tinggal tunggu sampai waktunya selesai berhenti berputarnya masak lagi jadi terus waktunya sampai tujuh menit selesai jadi caranya memang berbeda-beda antara tidak membuat susu kacang dan untuk aneka biji-bijian seperti ini kalau ini tidak disaring semuanya sarinya atau biji-bijinya kita pakai selesai saya keluarkan Seperti biasa boleh dibantu dengan tombol push selesai Terima kasih. Oke, nah itulah bapak-bapak uh, ibu uh, apa yang disampaikan oleh Pak Freddy Kaworuntu untuk uh, aneka biji-bijian yang tadi baik untuk orang diabetes ya. Jadi di sini prosesnya aja yang saya mau jelaskan begitu mudah. Seperti tadi saya ulang sedikit di pasap, dibuang uap panasnya gasnya supaya perut kita nggak kembung, kemudian di blender sampai selesai. Nah, blender ini selain untuk susu kacang, untuk biji-bijian, juga bisa herb atau herbal, atau jamu ya bahasanya. Kemudian bisa bikin porridge juga, kemudian juga satu lagi untuk jus pasti, smoothie, smoothie ya. Kita perlu smoothie itu untuk mengkonsumsi buah dan sayuran tanpa disaring jadi tidak bisa di, jangan disaring maksudnya ya untuk buah-buahan nah itu kurang lebih yang perlu saya sampaikan nah satu lagi eh, ada saya mau perkenalkan juga karena ada yang bertanya Pak sekarang lagi tren kan air fryer nah kami juga punya air fryer ya eh, Eka bisa tampilkan Eka air fryer kami punya itu yang untuk goreng nggak pakai minyak atau Pak Freddy tadi katakan Uh, yang untuk merebus pisang, nah ini dia: merebus pisang tanpa air, ya, tanpa air hanya dari uap uh, panas atau sinar panas, ya, sinar panas yang inframerah yang sekarang lagi tren. Ya, ini kami ada harganya juga uh, relatif, ya. Nah, kalau untuk blendernya sendiri itu harganya 6,5 ya. Blendernya 6.500, Eka bisa keluarkan mungkin blendernya Eka. Nah, kemudian nah ini harganya blendernya ya. Jadi kalau untuk blendernya ini seperti yang kemarin kami setiap acara kami berikan 5 orang peserta yang pertama membeli maksudnya yang membeli 5 orang ya, setiap acara ya seperti jum kemarin kami beri 5 dari sponsor ya siapa dulu dia cepat dia dapat ya Nah saya punya untuk penawaran istimewa kalau Bapak Ibu mau beli eh, paket 2 ini kan harganya 6,5 sama 3,2 berarti 9,7 ya harganya kalau beli satu set tapi penawaran istimewa pada hari ini coba Eko ditampilkan harganya berapa nah 9,7 jadi 8,5 ya, tapi nggak ada hadiahnya kuali lagi ya, bapak ibu ya. Oke. Okay. Nah kalau kualinya itu apa gunanya? Kalau kualinya untuk pembedian blender, kualinya Eka bisa tampilkan Eka kualinya saja. Itu yang disebut menggoreng tanpa minyak, alias tidak lengket, stainless ya. Sebab kalau diperhatikan di bahan dasarnya itu ada gelombang seperti sarang lebah ya. Nah, tidak melengket tuh ya. Dengan tutup yang merah tombolnya itu menyimpan uap panas. Jadi kalau alat ini cukup dimasak dengan air mendidih, kemudian dimatikan api, diamkan sehingga vitamin mineralnya tidak rusak ya. Tunggu sampai mungkin 15 menit setengah jam, buka, matang dan masih tetap hangat ya ini dia untuk pemberian blender ya nah kemana untuk penjelasannya ini silakan hubungi Bapak Husin ya nah ini Bapak Husin di dicatat saja Bapak Ibu di screenshot atau di foto 081381884342 saya ulangi 081381884342 ya nah kalau tahu ingin tahu lebih jelas lagi mengenai produknya ma Pak Fred lebih pintar dari saya karena Pak Fred pengguna ya setiap pasien yang dikonsultasikan uh, memang kebanyakan menggunakan ini sebab ini memang disebut terapi heavy duty dan blendernya ini memang untuk ininya food grade ya plastiknya dari food grade ya nah saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya Terima kasih Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Hendra. Uh, saya lihat pertanyaannya belum banyak, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada, uh, apa namanya, pernah uh, sempat dijawab secara tertulis juga, tapi ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya tanyakan ke Pak, saya akan bacakan ya, tapi lihat, belum terlalu banyak pertanyaan saya ambil waktu lagi untuk satu share sponsor tapi juga berhubungan dengan gula ya berhubungan dengan kita diabet saya tadi cerita mengenai saya sendiri ketika dulu tahun 2009 saya lebih muda waktu itu saya belum ketemu olah nafas itu pun bisa lepas obat lalu ketika menginjak usia 58 Ya, sekarang saya masuk umur 60. Ya. Nah, saya sepertinya tanpa olah nafas itu berat untuk bisa lepas obat. Tapi bersyukur saya bisa berjumpa dengan olah nafas berbagai aliran. Mulai dari Wim Hof, Baiteko, Patricia Garbang, John dan sekarang ini teman-teman mungkin tahu yang namanya olah nafas Ritme, atau Mas Kung Kung. ini juga barusan nyambung. Dan beliau juga sudah bersedia nanti berkala sebulan sekali akan mengisi hari Senin seperti ini. Jadi penambahan ilmu untuk olah nafas ya, sebenarnya tekniknya hampir sama saja ya dengan yang kita sudah ajarkan. Cuma itu penambahan e, penjelasan kok bisa begitu dengan e, belajar mengenai frekuensi, ya sebenarnya kayak TCM ya pendekatan dari sisi itu gitu ya. Jadi kita bisa perkuat pembelajaran kita mengenai sembuh tanpa obat, bukan hanya untuk diabetes ya, untuk stroke, untuk kanker, miom, kista, autoimun lewat keseluruhan modul. Ya, karena tujuannya adalah metabolisme yang membaik, imun yang membaik, imun yang punya antibodi yang menyerang musuh dan juga regenerasi sel. Nah, untuk Dijotnya sendiri tadi Pak Pawurudu juga sempat singgung misalnya makan ini boleh kalau genopiknya enggak melarang, makan ini boleh kalau genopiknya enggak melarang. Jadi semuanya semua yang dikatakan tadi belum tentu boleh. Saya tegaskan lagi, semua yang disarankan tadi belum tentu boleh. Masih ada satu faktor lagi sebenarnya apakah cocok secara genomik, secara DNA. Ya, karena itu bagi yang belum pernah mendengar saya putar satu video singkat hanya 3-4 menit, lalu saya jelaskan singkat, habis itu kita masuk di tanya-jawab. ya ntar saya putarkan mengenai apa itu uh, genomic diet. Hampir semua penyakit tidak menular uh, yang ada saat ini untuk menyakitkan tentang kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Eh, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi setiap isi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 dan seperti persis kalimat-kalimat dalam video tadi, padahal itu Pak Warunto udah 20 tahun lebih yang lalu ya, serangan sistem imun Pak Warunto kena autoimun tulang belakang, kebanyakan makan daging ginjal Pak Warunto tinggal 30%. bahkan Pak Warunto terkena kanker. Jadi sekali lagi hati-hati dengan diet ya, diet yang salah, makanan itu obat kata Dokter Tan Sutien. Makanan itu obat, jangan obat jadi makanan. Tapi makanan juga racun. Kapan makanan jadi obat? Kalau makanannya tepat. Masalahnya makanan A ini tepat buat si A, belum tentu tepat buat B. Nah, kita bersyukur sebenarnya bahwa sekarang ini ada teknologi, ya dalam kelompok kelompok teknologi biomolekuler. Kalau makanan juga sampai seperti Pak Waburuntu, ya sampai ke detail beras itu isinya apa, fitokimianya apa, ininya apa, kenapa kalau singkong tidak boleh untuk orang diabet tapi kalau ubi ungu boleh, nah karena sampai ke mikronutriennya. Sekarang ilmu pangan pun memang berkembang sampai ke mikro mikronutriennya, microbiomolukalarnya dan untuk manusianya sampai DNA-nya sehingga ini bisa klop jadi satu. Nah itulah yang membuat orang bisa sehat tanpa obat. Tentu tanpa tes DNA juga bisa. Cuma perjuangannya seperti saya tahun 2009 dulu saya ingat betapa panjangnya dan lamanya saya menemukan pola makan, pola minum, pola buah, pola probiotik yang pas buat saya. Nah, itu semuanya bisa dipersingkat. Makanya kalau misalnya teman-teman ngambil tes DNA nanti mau konsultasi dengan Pak Wahurun tuh saya yakin kerjaannya Pak saya juga jadi enak. Oh, yang ini lemaknya ini. Oh, ya kalau gitu yang ini, ini ini rawan uh, metilasi. Kalau gitu kasih makanan-makanan yang banyak mengandung metil folat yang methylated. Yang ini begitu. Ya, itu pasti nanti tugas nutrisi dokter klinis nutrisinya akan jauh lebih mudah ketika anda membawa hasil tes DNA kepada dokter untuk mengatur gizi ya tentunya dokter klinis gizi. Jadi itu salah satu yang sekarang ini menjadi eh, ilmu baru dalam menentukan diet seseorang customize. Satu berbeda dengan yang lain ya. Tingkat akuratnya berapa? Kalau ilmu DNA itu 99,9%. Ya, Anda boleh hubungin saya kalau Anda berminat dengan hal itu. Oke, okay. tes DNA-nya di mana di Jakarta, tapi Anda tidak harus di Jakarta. Orang Manado, orang Papua, semuanya bisa daftar lewat saya, atau kalau Anda kenal di WA group, ada mitra DNA yang lain juga. Anda boleh mendaftar lewat mereka, ya, karena sudah lebih dari 200 orang dari seluruh WA group. Pola hidup sehat yang sudah mendaftar, dan mereka yang sudah mendaftar bisa mendaftar orang lain lagi. Ya, sehingga kalau misalnya ngajak 10 orang, udah gratis ya, karena anda Anda ngajak satu orang dapat komisi 10 persen, jadi ada ngajak sepuluh orang, ada gratis <laughs> balik modal, gitu ya. Oke, nanti jabri saya aja masalah ini, Anda boleh masalah untuk tes DNA, ada jabri saja, kita lanjutkan ke tanya jawab materi kita ya. Jadi sekarang kita akan masuk di tanya jawab, mumpung ada Pak Wawaruntuh di sini ya. Kita sebentar, saya akan eh, spotlight dulu beberapa pertanyaan. Ya, selamat malam, Pak. Ini ada selamat beberapa malam. pertanyaan yang mungkin kita akan bahas, ya, yang lain nanti ini pertanyaan umum nih soal diabetes terutama penggunaan-penggunaan seperti rebus daun salam makan daun kelor atau misalnya lalapan daun insulin daun daun insulin disebut juga daun Afrika ya saya nanam juga di alamat rumah saya <laughs> ya penggunaan-penggunaan kayak herbal seperti itu Pak dari ya. daun kelor, lalu daun Afrika, jadi, jadi begini ya. Ya, uh, lifestyle medicine itu modalitasnya banyak, jadi makanan diatur, tapi saya lebih menekankan pada functional food. Hmm. Kalau dengan functional food, makanan fungsional sudah terkendali. Yang disebut makanan fungsional, ya tadi makanan-makanan itu terus beras hitam, makanan fungsional. Uh, apa namanya, enzim dari buah yang difermentasi itu makanan fungsional, kefir makanan fungsional, yogurt makanan fungsional, dan lain-lain. Penyakit Anda sudah terkendali, tentu tidak perlu. Bumbu-bumbu dapur itu itu makanan fungsional, saya lihat ada yang bertanya. situ Nah Anda tidak perlu herb. Nah sekarang mengenai kelor, itu kan ada di antara sayur dan herb. Jadi kelor Anda bisa makan sebagai sayur, tapi kalau daun, insulin itu kan hurt. Jadi Anda bisa punya pilihan, misalnya, ya contoh tadi ya, sudah blender kacang-kacangan, kan kedelai itu mengendalikan uh, di tingkat molekuler, glute for dan lain-lain, kemudian kacang pinto, kacang yang lain, ada serat, dan sebagainya, mengendalikan indeks kemik, mengendalikan respon insulin, prospandrial, dan sebagainya. Ditambah lagi, herbalnya supaya enak, misalnya kayu manis itu mengendalikan gula darah. Terus, kasih manis dengan apa namanya, stevia itu udah jadi minuman yang manis dan minuman fungsional. Untuk mengendalikan diabetes, kalau itu sudah terkendali ya tidak perlu daun insulin. Tapi kalau dia belum terkendali ya, anda perlu daun insulin nah sampai kalau kemudian misalnya anda mau blender sayurannya misalnya untuk mendapatkan perbaikan pada respons glukosa di plasma misalnya pakai pare dikasih kacang panjang yang kemarin sudah didemo jusnya itu maka apa namanya ya anda tidak perlu minum herbal yang lain seperti itu kecuali memang diabetes yang sudah tidak sangat parah sudah tidak terkendali dengan pola makan ya bisa tambah dengan herbal seperti itu Oke mungkin saya tambahkan ya teman-teman temanya hal ini jadi waktu gula saya dulu 400an tahun 2009 itu sampai saya tanam tuh dan semuanya namanya daun insulin bahkan ada yang lebih pahit lagi namanya daun ciri ayam ciri itu tai jadi daun tai ayam kalau orang Padang bilang begitu saya ke Papua dikasih tujuh juga nih obat diabetes, oh, sama juga itu daun ciri ayam di Jawa Tengah namanya kipait sudah pahit mengur lagi, waduh saya minum juga demi demi lepas obat gitu ya demi nggak mau pakai obat tapi ya saya nggak tahan baru dua tiga bulan udah pahitnya minta ampun ini saya pikir nggak bener nih Tuhan nggak mungkin ciptakan saya untuk untuk hidup sengsara seperti ini gitu jadi akhirnya itu saya tinggalkan juga lalu daun daun daun insulin atau daun Afrika atau daun klorofil sampai buat lalap gitu tapi lalap daun klorofil juga nggak enak gitu ya jadi benar yang seperti Pak Walur katakan itu semuanya akhirnya saya tinggalkan gitu daun salam di teh gitu ya ya nggak enak lah teh daun salam gitu ya saya udah nggak minum itu lagi salam di rumah saya ada pohon daun, ke, ah, daun kelor karena tadi Pak Walur itu bilang itu antara bumbu dan sayur itu yang saya pertahankan karena masih nikmat tiap hari saya kopiok telur ya telur di -telor didadar itu saya campur dengan daun kelor itu setiap hari cuma sejumput aja daun kelornya jadi jadi gini kita bukan diet ya tapi pola hidup jadi yang masih masih enak gitu Life style. Life style. makan makan-makan makan, makan, makan telur pakai kelor itu enak tapi nyeruput teh daun salamnya nggak enak lah <laughs> teh kalau teh ya teh untuk teh teh hijau masih enak jadi saya memilih sebuah pola hidup yang saya menjalani itu nikmat ngopi ya masih nikmat juga lah Gak pakai gula ya kopi pahit ya kita bayar untuk pahitnya itu masih enak jadi tapi kalau yang sudah sampai minum apa namanya biji apa tuh mahoni yang pahitnya minta ampun ya Udah, saya sudah saya udah lupakan itu semuanya. ya Makan yang pahit-pahit, bajagala, apalah, enggak lagi sama sekali. Jadi kita bisa sehat, bahkan kita nikmat. Tapi pola hidupnya benar. Sekali lagi, tidak buru-buru gula dua digit dan lepas obat. Jangan buru-buru. Nanti kalau buru-buru lepas obat, gulanya naik turun, gulanya naik turun, ginjal Anda kena. Kencingnya berbuih ginjalnya kena jadi hati-hati ya lebih aman minum obat gulanya stabil daripada enggak minum obat gulanya fluktuatif nanti kalau pola hidupnya sudah terkendali baru kita pelan-pelan lepas obat pasti bisa teman-teman pasti bisa lepas obat tapi kita nggak bisa drastis ya makan yang sehat pun kadang kita masih merasa sengsara gitu karena apalagi makan yang diet radikal itu mah bukan pola hidup menurut saya itu ya Sengsara hidup. Jadi jangan cari sengsara hidup. Hidup yang nikmat, yang masih bisa dinikmati. ya. Oke, kita lanjutkan lagi itu ada pertanyaan. Tadi masalah, berarti itu sudah kejawab semuanya ya, soal daun salam, daun kelor masih oke, bisa dinikmati. Bahkan kelor bisa dibikin sayur bening ya. Kayak bikin ya, sayur bayam, sayur enak. Ya. Itu enak sekali itu. ya. Jadi benar, seperti Hippocrates katakan, let be your food is medicine. Hmm. Jadi, jadikanlah makananmu sebagai obat. Jangan obat jadi makanan gitu loh. Jadi, kalau orang mau makan sembarangan, ya dia musim minum daun insulin, musim daun, apalagi yang pahit sekali itu loh. Ada itu uh, pahit sekali, ada biji-biji itu pahit sekali. Saya sampai lupa itu mau nih, Pak. Iya, mahoni ada lagi yang pahit sekali itu. Luas saya sudah coba semua itu sampai sakit kepala, pening, puyeng, pusing. Kepai dia ada.